pagi adik-adik teruna, Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalau ada yang kurang sehat, semoga laka sembuh. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Matius 14 ayat 1 sampai 12. Tapi sebelum kita membaca renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami, curahkan hati dan pikiran kami, roh kudus-Mu, agar hati dan pikiran kami fokus mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur halia. Amin. Matius 14 ayat 1-12 yang berbunyi demikian. Yohanes pembaptis dibunuh.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 mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Takutlah pada Tuhan daripada manusia. Herodes Antipus adalah seorang raja wilayah atau penguasa suatu daerah. Tetapi untuk menghormatinya, dia sering dipanggil raja. Ia sangat marah kepada Yohanes pembaptis karena pernah menegurnya tentang perbuatannya yang menceraikan istrinya demi menikahi Herodias yang adalah keponakannya sendiri sekaligus istri dari saudara laki-lakinya yaitu Filipus Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas karena dia adalah seorang nabi yang harus memperingatkan kesalahan siapa saja yang berdasarkan firman Tuhan walau untuk risikonya resikonya adalah kematian Yohanes Pembaptis merupakan salah satu nabi yang lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Melalui teguran yang diberikan, dihadapkan Herodes Antipas dan Herodias mengikuti kesalahan kepada Tuhan. Namun mereka tidak melakukannya. Mereka justru memanjarakan Yohanes Pembaptis ketika Salomo, putri Herodias berhasil menyenangkan hatinya, tanpa berpikir panjang. Herodes bersumpah secara sembarang untuk memberikan apa saja permintaan anak itu sebagai hadiah. Herodes selalu memanfaatkan keadaan ini untuk menghasut Salome agar meminta kepada Yohanes Pembaptis. Salome melakukannya lagi-lagi tanpa ada rasa takut akan Tuhan. Herodes berpihak pada kemampuan manusia. Dia memerintahkannya untuk memanggil kepala Yohanes Pembaptis. Sobat teruna, Ketika hati kita lebih takut patuh perintah manusia daripada Tuhan, maka kamu mudah diperdaya oleh si jahat untuk melakukan. Kesalahannya demi kesalahan, dan menutupi setiap kejahatan dengan kejahatan yang lainnya. Sebaiknya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan berusaha melakukan hal yang benar dan baik, sekalipun kebenaran serta kebaikan itu tidak dihargai oleh orang lain. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis dan jauhilah sikap buruk dari Herodes antipas. Hidup takut pada Tuhan akan mengarahkan jalan kita menuju masa depan yang cerah. Nah, renungan pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau pada hari ini Tuhan sudah menegur kami untuk selalu percaya kepadamu dan tidak percaya dan selalu percaya kepadamu biarlah firman yang pada hari ini sudah kami dengar dapat kami lakukan dan dapat kami memahami sebagai renungan pada pagi hari ini Tuhan terima kasih haleluya amin eh kakak ada pantun nih buat adik-adik Perawa -adik. pening lewat Ambarawa lihat kebun kapas dekat hutan jati good morning sahabat semua selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati